Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abdul Basar, kepala Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika 1 Kabat, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. TK Dewi Sartika 1 Kabat berdiri tahun 2003 di bawah Yayasan Persatuan Lembaga Pendidikan (BLP) Wanita Satuan Kabupaten Banyuwangi Alamat lembaga kami Ada di Jalan Tambun, Dusun Budian Desa Kabat Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Visi TKD Sartika 1 Kabat adalah Mandiri Cerdas, ceria Dan berakhlakul karimah Kali ini Kami akan melaporkan Rencana Pengembangan sekolah RPs dengan tema penerapan metode pembelajaran demonstrasi melalui pelatihan dan pendampingan guru DTK Dewi Sartika 1 Kabat Banyuwangi. Kegiatan ini dilakukan sebagai persyaratan memenuhi tugas akhir diklat penguatan kepala sekolah Taman Kanak-Kanak tahun 2021. Yang tergabung dalam kelompok C13 Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, seorang guru dituntut untuk mampu membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, anak selalu bersemangat sehingga mampu menjadikan anak selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga diperlukan metode metode pembelajaran yang menunjang tujuan tersebut di atas diantaranya adalah penerapan metode pembelajaran demonstrasi kami melihat kegiatan pembelajaran di tk dewi sartika satu dapat masih perlu penerapan metode pembelajaran demonstrasi yang lebih baik sehingga, perlu adanya pelatihan dan pendampingan metode pembelajaran demonstrasi. Selanjutnya, marilah kita ikuti tahapan-tahapan kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut. Saya adalah Siti Latifah, guru TK Dewi Sartika 1 Kabat Banyuwangi Menanggapi kegiatan pelatihan dan pendampingan guru oleh kepala TK Dewi Sartika 1 Kabat Kami sebagai guru sangat mendukung sekali kegiatan tersebut Karena dengan adanya itu maka kami seorang guru dapat mendapatkan pelatihan yang sangat berbayar. Harapan kami kegiatan ini bisa menambah wawasan kami dan membuat TK kami semakin jaya. Indrawati dari murid anak kami Nur Sabila Aisyah. Tetap deng sertifikat foto Menanggapi kegiatan pendidikan TK Dewi Sartika 1 Kabat, kami sebagai orang tua wali sangat mendukung sekali sekolah DTK ini karena gurunya sangat pintar-pintar mengajar sehingga anak kami selalu ingin masuk sekolah dan tidak mau membolos sekolah di hari ini. Jabatan sebagai guru SD Negeri 2 Kabat yang merupakan sekolah yang satu atap dengan TK Dewi Sartika 1 Kabat. Kegiatan pendidikan di BKDW Certika 1KBAT ini sangat bagus sekali. Sekolah yang bersih, hukuman yang indah, dan kegiatan pendidikan yang disiplin sehingga mampu menjadikan siswa yang selalu menyenangkan, siswa yang terletastasi, dan lagi ditunjang dengan kemampuan dan pendidikan guru yang mumpuni serta pengelolaan sekolah oleh kepala sekolahnya yang sangat bagus. Harapan kami semoga TK Dewi Sartika tambah maju, maju dan maju lagi. Terakhir, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Dengan -kekurangan. harapan semoga TK Dewi Sartika satu kata ke depan menjadi sekolah yang unggul dalam segala bidang. Terima kasih sampai jumpa kegiatan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh